jangan ada yang maju ya cinta, cinta, cinta, cinta. Mundur dikit ya, mundur. Naskah, apa Depan nih. Mendatangi makam Benji, benji sehat. jalan dulu, kasih jalan, Bukan. kasih jalan. Jom. Depan ya. Gimana nih, sini ya? Jangan lagi ke makam. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Si, si. Oke, langsung Bro, Permisi, kan <tuk> <tuk> ini masih oh papa ya -Hm, Ini harus digali dulu. dikit, malah ya, Ada batu, biasanya di sini. Ada lilinnya. Ini Lili. Lili. Lili. Lili. Lili, Ada <Shell> ini <Jadi>, <tyaz DACA> <Dia, Wow>. <takebli> ya. nanti kita perlu di ini sahur yang Tidak ada ya. Entar bawa lagi ya. Eh. Alia di sini, Dewi. Iya, ada. Di sini. ini. Oke, sudah. Ya, Mas, ya. Oke. Ada di sini. Iya bang, bang, bang, mau mundur semuanya di depan Aduh, tai. putih. saya mau pesan. Saya mau Sari, baru tolong diamin enggak? Boleh kau matiin ke labinya? Iya. dia Kalau dia dia <trapar》> Assalamualaikum ya. udah, sekarang udah di Ahmad ya. Jadi uh, juga ya, uh, ya, ya, ya. sekolah udah Terima kasih Bapak Dewi udah jagain jaga Ya, nah, nah, ya. ya. gak toko lagi? Iya, iya ya. ya. Nanti juga nanti bakal cakep lagi, ya kan Ini nanti harus dikeluarin, Mak Iya, ini udah disini ya. Wangi-wanginya nih, jangan di sini nih ya. ya. nah, ya. Bapak juga siapa yang ini? Iya, itu udah ada pot setelah ibu. itu Maaf ya iya maaf ya. maaf ini harus, ini di situ Iya, Pak nah. uh, buat apa enggak? Iya, mana? ini yang takut. buat apa di situ? Uh, Maaf, uh, uh, In. iya, nah, ini nih. A, aku tuh mau gitu. ketemu yang suka ngerawat ini, loh. Al iya, iya, ada, ada, ada, pada sir, nah, ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. ada, ada, ada, ada di Ada, ada, ada, di sini, gua. Ada, ada, ada, suka di Ada, ada, ada aja sekitar gua. Ada, ada, di sekitar gua. Ada, ada, ini bunga apa air mawarnya? Air mawarnya beli di depan aja. Ada, ada, ada gitu ya? Ya, Papa, tapi dibagiin aja. bagus ya? Alhamdulillah ya. Terus, gimana? Ini harus dibersihin nih. Kita pada siaran, terus itu lompat asir. Iya, pada siaran mana? Pak dasir tuh? Pada sihir. Oh, yang cowok di sini udah di sini, kayak Mama Dewi ya? kak Dek ya? Udah, di tebang Oh, udah gitu. Kang, kenapa ke sini? Minggu lalu ditunggu. Aku tanggal 5, iya, buat iya. ini kan biar-biar iya. biar iya. Ya, Bapak, Aci, gimana tuh, Keanu ya. tuh? Udah gede. Dan ya, nah, nah, biasanya tuh di sini ah ada di Pak sama nah, sih yang suka bacain Yasin? Iya itu biasanya aku juga siapa? lagi oh, ya. pada ini kali ya. Yang baka, suka baca baca Yasin ini bu? Baca. Iya mana? Oh, oh, tapi Alhamdulillah oh. karena udah bisa hafal Yasin, hmm. tapi nggak apa. apa Tapi masih dibaca dibacain. Ya, ya Allah tapi masih rutin dibaca ini asin kan? rutin rutin ya, ya, ya. Routine. Routine. Routine. Ah. Ah. ya ah, jadi setiap hari kami minta tuh kan ya, setiap hari Jumat ya. uh, atau enggak pokoknya Bada ba asar Kamis itu udah bisa dibaca ini ya. nah. pokoknya Bada ba asar ya baca asar asar, ada kamar, udah harus dibacainasin setiap nah, minggu nah, ini, hmm. jadi tiap hari. Cuman, cuman nanti nah, aku mau minta nah, Pak Dasir langsung tinggal. Ini Pak Dasir? Ada sih, ya Allah, alhamdulillah. Ini dibersihin lagi ya. Nah, cuman, kayaknya batu-batunya harus kita angkat, harus kita rendem nih biar dia putih lagi. Jadi dibersihin nah, semuanya ini kan. Nah, uh, iya, ini sebenarnya senang. No no. Nanti ini dia angkat nanti kita uh, rendam aja pakai pemutih. Nanti besok luka kan aku datang oh, lagi. Terus kenapa yang di sini ditebang? Inu. Percontohan oh. oh jadi nggak boleh ada ini. Oh nanti tinggi ya mungkin udah, udah tinggi banget. sih ya, lu 2 m. Di situ aja. Siapa lagi, siapa Uuh, dajl, bu, bu, Eli. Bu, bu Eli, Bu Eli ke Bu Eli? Oh iya ya ah. antar ntar kita ke sini lagi. Aku titip loh ya ini ya, ini bunganya ya. Nanti Pak Dasir kan juga berdiri ini, nanti Pak Haji ya harus didoakin. Aku mau ke makamnya Papa. Bersih juga kan situ kan ya. Retak nah, ah. nah, Iya, iya. ini ya. kisih lebih rapi malu ya. Tis -tis. Ini granitnya nggak dibersihin Pak Dasir. Ini harus diboleh di, di, ya, ya. lagi. Oh, oh, harus diboleh. Nah, huh? Jadi, dia nah, harus, nah, harus nah, benar. Uh, uh, ya? Nah, Oke, okay, kalau udah kita ke Papa, ke Papa, ke Papa. Cuman, papa ya. Uh, Oke. Okay. Tolong, Tolong ya, mau kasih ya. jalan dulu, boleh nggak? Luki, luki, luki. Luki, luki,